tini ati ingat langsung putres nani blen janji janji opo orang jiling naliko semono keba kembang Oh luarai suara sa indah. Aku mau sing nonton di city. Lanjut maneh. Bimana? Pacan ikina siku. Kutuh ngandeng lara. Ko Jangan menghiling janji Orang mirah Jepul Lame Kenapa kan? Mau toko Oh juh, juh, juh. Masa moto mau terus gue tuh Oh Ji. Tengah-tengah, tengah-tengah, tengah-tengah, tengah-tengah, tengah-tengah, tengah-tengah, tengah-tengah, Kuit lu KTP-ku wong wong to Kang, to kok. Umure Nama Paidi. 03121945. Jaman penjajahan nih <SILENCIO> ki. Jika nyaran kan. nih kita. Jenis kelamin laki-laki golongan -laki, darah biru. <SILENCIO> Wah, ini boy kang yo. tepol bola awet muda. Jamanmu ranti biasa ki. Aku lo iseh ileng. Zaman ini Pak Soekarno pidato. Pasti seneng Partai PNI Partai Nasional Indonesia. Seiling aku kang, ini kang no. nah, Pak Soekarno. Saudara-saudara setempat dan setengah air, kita ditinggal sistem kolonial. muka, kan. Kawan wis mulai tak wacani meneh. Nek men gak tepung. mau. Alamat Temu RT 07 RW 01. Kelurahan Temu Kecamatan Guntur, agama Islam tulen. Oh, status ditinggal rapi pas lagi sayang-sayang wistong, -sayang. tak ceritani si tigwey jaman kik kai jaman kik kai kan orang mana wah, langsung mati orang tau jaman kik kik Teman saya kira ramahnya, ditinggal manis, sama ati. atur nuwun lur salam seduluran salawas nuwun sapa